hari ketujuh hari ketujuh saya lari gak tahu lari wah tak lompatin semua kalau ini apa dari perwujudannya maksudnya buka kambang kan buka sih gak jelas ya mas cuma pintas makanya eh oh, yang saya lihat itu cuma hanya rambut panjang <tuk> jadi pakaiannya kokor kayak sobek-sobek yang gitulah tapi bu muka enggak yang saya lihat oh muka enggak Jaganya itu sama semua perempuan atau macam-macam, Mas. Oh, Jadi, ada, ada yang cerita berbentuk anak kecil, ada yang oh. ngomong perempuan, ada yang bahkan yang lukanya hancur, macam-macam oh. lah. -macam, nah, pas saya terakhir di ruangan itu, mas. terakhir, mas. saya terakhir di ruangan itu, mas. terakhir, mas. pas saya terakhir di ruangan itu.